Ancaman terhadap eksistensi harimau Sumatera atau panthera tigris sumatrae di habitat alaminya masih besar. Jumlah populasinya dalam beberapa dekade belakangan juga menunjukkan penurunan. Padahal harimau Sumatera menjadi satu-satunya subspesies harimau yang tersisa di Indonesia setelah harimau Jawa atau panthera tigris sondaica dan harimau Bali atau panthera tigris balika dinyatakan punah pada 1940-an dan 1980-an silam. Beberapa sumber menyebutkan populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 400 ekor, berada di 5 taman nasional dan 2 suaka margasatwa, sementara sekitar 100 ekor lainnya berada di luar ketujuh kawasan konservasi tersebut. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya. Warga Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dikejutkan dengan penemuan jejak harimau. Jejak harimau itu ditemukan warga yang sedang beraktivitas ke ladang. Wali Nagari Gantung Ciri mengatakan, kemunculan harimau ini terjadi pada tanggal 15 Juli 2022 lalu. Petugas BKSDA pun datang untuk melakukan pengecekan terkait kemunculan jejak kaki harimau tersebut. Lokasi kemunculan jejak harimau ini jauh dari permukiman masyarakat dan hanya terdapat pondok persinggahan sebagai tempat masyarakat beristirahat. Sekitar tiga bulan yang lalu, masyarakat ada menemukan tanda-tanda berupa jejak dan termasuk ternak warga yang dimakan, namun mengatakan bahwa tidak seluruh warga menginformasikan kepada dirinya bahwa terjadi konflik harimau. Sampai saat ini belum ada mengganggu masyarakat beraktivitas namun masyarakat yang baru pertama kali melihat kejadian ini merasa tidak nyaman. Sedangkan untuk masyarakat yang sudah biasa melihat jejak dan satwa dilindungi ini, hanya biasa saja. Petugas BKSDA hanya meninggalkan pesan kepada warga kalau ada kemunculan jejak baru untuk segera menginformasikannya kembali. Warga Nagari Gantung Ciri juga melakukan pengusiran mandiri setiap harinya pada saat keladang dengan menggunakan alat bunyi-bunyian seperti meriam karbit. Selain itu, warga desa Lolo Gedang kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, juga diresahkan dengan kemunculan dua ekor harimau di lahan perkebunan setempat. Aparatur desa Lolo Gedang sudah memperingatkan warganya agar berhati-hati saat beraktivitas setelah kemunculan binatang buas itu. Untuk diketahui, beberapa minggu terakhir, teror harimau di lahan perkebunan sudah sangat meresahkan. Bahkan sebagian besar warga mulai takut ke lahan perkebunannya untuk bekerja. Beberapa hari lalu, tiga ekor kambing ternak warga di lahan perkebunan warga di Bukit Patah Pucuk jadi korban serangan harimau. Warga meminta pihak pemerintah bertindak cepat untuk mengatasi permasalahan ini. Kepala Seksi Tnks Kerinci menginformasikan adanya informasi tersebut. Ia mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti keluhan masyarakat.